Yo yo yo, WhatsApp bro, balik lagi di channel gua Alul Rahman. Di video kali ini, gua akan memberikan settingan dan sensitivitas Free Fire terbaru, dan dijamin bakalan auto headshot terus, bro. Nah, sebelum kita mulai, gua ingetin lagi kepada lulu semua supaya subscribe channel gua dan nyalain loncengnya, bro, karena kedepannya gua akan banyak memberikan tips and trick mengenai Free Fire. Oke, gua tunggu sampai 10 detik. Lu semua harus udah subscribe ya. Oke, udah pada subscribe kan? Baik, gua lanjut ya. Nah, memang sebelumnya gua nggak pernah upload konten mengenai Free Fire ya. Ini pertama kalinya gua upload konten Free Fire dan kedepannya gua akan sering-sering upload konten Free Fire. Nah, makanya lu semua pentingin terus channel gua biar lu nggak ketinggalan video baru dari gua. Semoga teman-teman terhibur dan suka konten-konten Free Fire dari gua. Enggak usah segan-segan komen di bawah supaya gua tahu apa yang harus gua perbaiki atau benahi di video selanjutnya. Oke, pokoknya lu semua jangan skip video ini sampai habis ya. Karena settingan dan sensitivitasnya gua taruh di bagian-bagian tertentu. Dan kalau lu skip nanti nggak bakalan tahu di mana letak sensitivitas dan settingannya. Oke, selamat menonton. Mm huh? -hmm. Oke sekian dulu videonya. Makasih dan jangan lupa subscribe channel gua, dan like, komen, dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman lu semua, biar teman-teman lu menjadi pro players juga. Bye bye.